Oke okay, teman-teman, jumpa lagi nih di Donald Mano Kepo bisnis Kali ini kita mau kepoin <laughs> Bisnisnya teman-teman bisa lihat namanya Warung Sabu Dan kita mau kepoin langsung sama yang punya di sini Terima kasih loh udah bersedia saya ya. kepoin bisnisnya Iya sama-sama Tujuannya biar teman-teman yang lain Teman-teman UKM hmm. atau yang mau mengembangkan usaha hmm. Atau yang mau mulai Itu punya insight lah cerita hmm. mengenai gimana sih menjadi seorang wira usahawan boleh dibilang ya, wira ya. muda ya iya sih pak boleh kita ya, <laughs> boleh dibilang oh, gitu. masih muda sebenarnya <laughs> iya dua iya. puluh masih muda lah iya, masih nah. muda <laughs> uh, boleh perkenalan dulu mungkin dengan uh, siapa uh, nama saya Adrian uh, umurnya dua puluh delapan tahun asal uh. dari Denpasar ya. uh, ya. jadi uh, saya perkenalkan bisnisnya boleh boleh uh, ya, langsung ke bisnisnya uh. jadi Uh, saya ada uh, suatu tempat makan namanya Warung Sabu. Jadi sa Sabu adalah singkatan dari Ayang Sate Ayam Babi Oka. Sate Ayam Babi Oka. banyak orang yang bertanya tuh apa hmm. sih Oka itu? Ah. Hmm, Oka itu sebenarnya nama ibu. Oke. Okay. Nama ibu. Hmm. Jadi ini saya dirikan bertiga bersama ibu dan kakak hmm. pada tahun 2015. Oke. Okay. udah lima tahun berarti. Ya? Udah lima hmm. tahun. Ah. Itu juga latar belakangnya itu sebenarnya. Hmm, karena ibu itu dulu catering, okay, ibu okay. dulu catering, uh -huh. tapi ibu terkena kanker. Oke. Okay. Nah, otomatis sudah tidak bisa kerja maksimal lagi. Yeah. Nah, saya dan kakak mm. yang sebenarnya kuliah arsitek. Oh, okay. ya, <laughs> ya, ya, ya. nah, ingin meneruskan sesuatu dari ibu, cuman kalau mm. catering kita nggak bisa masak. Akhirnya kita ambil <laughs> salah satunya, yaitu mm. sate. Oh, tadi cateringnya ini menunya banyak, gitu? Menunya ya? banyak, ah. jadi catering untuk perusahaan biasanya. Mm balik bakery kemarin hmm. ini. itu sih jadi kita ambil salah satunya salah sate, tanya sate. Nah. boleh tanya nggak nih ya. kenapa dari sekian banyak menu kok dipilihnya sate, sate. Ya. Okay. kalau yang pertama sate itu saya suka sate <laughs> <laughs> okay. terus kalau yang kedua adalah hmm? uh, yang ada di benak kami itu hmm? sate itu gampang proses hmm? pembuatannya hmm? dan Uh -huh. Tidak harus seperti Chinese food yang mengandalkan satu koki Atau masakan lain yang mengandalkan uh -huh. satu koki Jadi uh -huh. bisa diduplikasi modelnya uh -huh. seperti itu Dan uh, untuk uh, proses memasaknya pem itu cukup uh -huh mudah jadi nah. semua diproduksi di central oh, kitchennya okay. ada di rumah nah. ada tempat produksinya nah. itu kita kirim ke outlet hmm. seperti itu sih jadi hmm. tidak harus ada membutuhkan skill yang banyak pada saat di outlet seperti itu kenapa milih sati nah. sih? ini ini ini keren juga ya tadi kan meneruskan bisnis keluarga lah boleh dibilang cuman tadi pilihan menunya banyak hmm. terus mengambil keputusan akhirnya pilih salah satu yes, gitu ya. Ini makan. sebuah tips sebenarnya yang menarik ya. Hmm. Kalau kita mau meneruskan bisnis atau memulai bisnis, kayaknya boleh diambil yang simple-simple, berarti -simple, ya, ya, yang ya, nggak ya, terlalu sulit siap, gitu ya. ya. Daripada kalau menunya banyak, ya, yang mesti diurusin ya. banyak, bumbunya banyak gitu ya. ya. ya. Nah, dapat kepikiran seperti itu selain karena favoritnya makan sate, hmm. ada apa lagi sih? Akhirnya yang membuat mengambil keputusan kita pilih satu, kita fokus di sini ya. gitu. Hmm, atau ada pertimbangan lain hmm. gitu. Uh, oh iya, dapat waktu itu saudara uh, hmm. makan sate di Bali. Yeah. Cuman dibilang satenya kecil-kecil, dibilang <laughs> kayak lidi kayak gitu. Nah itu udah Kurus gitu ya? Iya berangkat berangkat dari sana juga sih. Hmm. Kita coba deh buat sate seperti oh. itu sate yang dagingnya coba kita besarin ya, itu. nanti habis ini kita lihat tes. ya benar ya. nggak <laughs> ya? gitu ya nggak kayak Lindi gitu ya bok apa enggak oh, oke okay. nah terus kenapa suatu mau mulai gitu hmm. nah terus uh, tenaga kerjanya gimana kan dulu kan catering kan banyak hmm. orang gitu ya hmm. lalu setelah, setelah ngambil menunya fokus sate aja hmm. apakah ada pengurangan tenaga kerja atau gimana tuh proses nah, saat itu Itu juga sebenarnya uh, Kateringnya dulu tidak banyak orang banget, oh, okay. karena tipenya hmm. ibu itu hmm. tipe pekerja, hmm. jadi hmm. hampir seluruhnya dia kerjakan sendiri. Jadi wow. uh, uh, tadi juga salah, satunya kenapa pilih yeah. sate itu karena biar tidak membebani terlalu banyak di hmm. ibu diproduksi oh. kayak gitu. Nah, habis itu uh, jadi sekarang hmm. stafnya masih ada, hmm. masih ada kadangannya itu kita pindahkan hmm. untuk diproduksi sate. Oke. Okay. Seperti itu sih kalau yang hmm. untuk -nya, gitu. Nah itu dari 2015, nama Sabo ini pertama kali keluar ya, yeah, sampai yeah. ayam babi oke. Nah apa sih tantangan pertama nih? Karena waktu mulai yeah, yeah, yeah. itu, apalagi backgroundnya arsitek gitu ya. Nah, background ini. Itu mulai pertama apa sih kesulitannya atau tantangannya atau kepusingannya gitu yeah. Kepusingan tantangannya itu adalah uh, kita nggak kita nggak punya ilmu kita <laughs> tidak juga punya ya? ilmu pengalaman nggak punya jadi ya coba-coba aja asal-coba hmm. itu hmm. pertama itu di, di satu tahun pertama tuh kita minus pak minus satu tahun pertama itu plusnya itu cuma pada saat uh, lebaran dan pada saat malam eh, pada saat Desember, Desember jadi menyambut tahun baru itu biasa kan ada wisatawan kalau tempat kita di Tegumart pas itu hmm. jadi banyak dilewati orang hmm. ke sana jadi selama minus itu karena kita berangkatnya bukan dari yang uh, uh, oh ini ada peluang ini ada uang banyak di sini kita bukan berangkat dari itu tapi karena kita care kepada ibu hmm. kita hmm. jadi itu sebagai penguatnya kita hmm. bisa bertahan pada saat minus itu kayak itu kan sebuah motivasi ya karena yeah. memang care kepada ibu yeah. nah Uh, faktor care ini juga dibawa nggak sih selain care kepada itu ibu tapi juga dibawa care kepada pelanggan ini yeah. terbawa yeah. ya terbawa nah itu bentuk carenya ke pelanggan biasanya dalam bentuk apa tuh diwujudkannya yeah. oleh teman-teman di sabu ini contohnya itu adalah kita pakai panggangan itu bukan pakai arang. oke. Oh, okay. Kita pakainya kompor. Kompor ya. Karena kalau pakai arang itu itu menimbulkan hmm. zat karsinogennya. Apa tuh namanya? Karsinogen. Oh, Jadi aduh, itu baru tahu juga zat pemicu kanker. Oh, oh, karena pengalaman iya. Iya, karena ibu. Jadi uh, pada saat uh, Sate itu dibakar, hmm. daging dibakar dengan suhu tinggi. Nah, pada saat dia minyaknya itu meneteskan hmm. ke arang itu areng. keluar asap, nah yang, itu yang berbahaya itu sih yang saya baca di oh. beberapa sumber Karena di luar negeri biasanya. Dari pengalaman pribadi, padahal yang itu yang enak yang baunya, biasanya. Ya, sebenarnya. Ya. Tapi akhirnya sekarang pakai ya. gas. Jujur ya. saya ini hmm. boleh dibilang pelanggannya ya, dan benar saya benar. nggak tahu. Loh. <laughs> saya pikir tetap <laughs> dengan <laughs> metode bakar sate biasanya, benar, benar, ya. Jadi, ya, ya. bisa ketemu bahwa nggak harus dengan panggangan pakai areng, ha -ha. tapi rasanya tetap, tetap tidak terkompras yeah, yeah, iya. gitu ya, tidak berubah lagi tuh ya wah keren-keren, yeah, ini yeah, kalau yeah. teman-teman nanti nonton juga, ini value yang dibilang ya. Saya kemarin baru ngomong sama Mas Septian juga ah, gitu ya, iya, iya. Mas Septian juga ngomong mengenai value, iya, iya. bikin bisnis kalau nggak ada value-nya dan ternyata Sabu ini ada value-nya care iya, iya, iya, dari hasil iya. pengalaman pribadi nggak mau terjadi ke orang lain, hmm. jadi makan sate Sabu boleh bilang lebih tenang lah gitu iya, ya, lebih tenang, <laughs> <laughs> nah, lebih aman. Balik ke yang masa-masa sulit setahun ini iya. nih, oke itu kan value-nya keren banget sih, saya itu beneran value-nya real gitu iya. ya tapi soal akuntingnya nih, minus tadi hmm. ya kan kalau semangat, ya kita yang penting bisa tiap bangun pagi semangat ya, ya. tapi masalah akuntingnya, masalah uangnya ini minus gimana terus minus boleh dibilang dalam setahun gitu, 10 bulan minus tuh gimana? Ya, ya. <laughs> uh, yaitu tabungan kepotong oh, okay. tabungan kepotong mm -hmm. sama, itu dia cuma mengandalkan semangat, ya kita uh, terus mau belajar oh, dan apa? Be beberapa kali sempat pingin tutup sempat pingin tutup, cuman kita mikir lagi ap apakah kita sudah melakukan semua hal apakah kita Oke. sudah mencoba banyak cara hmm. akhirnya pada saat kita pergi itu ya mulailah ketemu dengan orang-orang yang makan di Sabo hmm. ternyata bisa dan punya ilmu tentang marketing dengan hmm. macam, hmm. ngobrol dan diajarin dari sana sebenarnya justru dari customer juga ya, ya. Customer. dari customer banyak. berarti customer saat itu yang diajak bicara ini mengetahui masalah atau kondisi Sabu saat itu atau gimana tuh? Hmm. sampai mereka mau sharing dalam tanda kutip bantu gitu ya, iya. oh, iya. Sebenarnya enggak, Nggak. tapi uh, saya ngobrol-ngobrol Iya dia secara nggak langsung sharing dan ya. uh, itu jadi ilmu tambahan buat saya dan saya coba gitu sih. Jadi kalau mau mulai usaha mungkin poin keduanya di sini adalah komunikasi sama pelanggan ya. ya. itu penting sih banyak penting. dapat teman dari pelanggan banyak. sih. kan Banyak yang nggak mau ya owner biasanya mungkin aduh usaha aku belum bagus bagus malu ya, sembunyi ya. di belakang meja kasir biasanya. Ya. Justru itu malah nggak rekomendasi ya. ya Justru ya. harus ketemu tamu uh, ngobrol itu kesempatan sih. Hmm. Karena pada saat kita punya usaha, hmm? pada saat kita ketemu sama customer itu itu hmm. kesempatan kita untuk mengembangkan channel kita. Hmm. Misalnya kalau kita kerja di kantor, hmm. misalnya kita dia kerja di suatu bank, nah, hmm. channel kita biasanya sekitaran bank aja. Bang. Nah ini kita bisa punya channel banyak gitu loh, bukan hmm. cuma di satu bidang iya. seperti itu sih. Mungkin waktu itu mulainya adalah dengan satu outlet ya di Tekumar. Betul, outlet di Tekumar. Okay. Saat ini ada berapa outlet? Sekarang ada dua. Ada dua nah, ya. Okay. Okay. Hmm. Oke. tapi sebelum pandemi kan kayaknya lebih dari dua ya? iya, sebelum pandemi. Pertama itu uh, yang di Tekumar itu hmm. saya pecah hmm. menjadi dua. Jadi yang di Tekumar saya tutup hmm. karena kesulitan parkir dan segala macam. Hmm. Saya tutup pindah hmm. ke Renon yang sekarang ini hmm. di, di sini dengan saya buka GoFood di rumah karena itu pas tren lagi. Okay di GoFood, itu lagi naik oh, oke okay. hmm. terus uh, di tahun 2019 itu saya sempet uh, mencoba ekspansi ke Tuban, Tuban. Ke, ke Jalan Raya Kutanya lebih hmm. tepatnya tapi hmm. di daerah Tuban itu ada food court juga hmm. uh, saya coba ekspansi di sana hmm. cuman agak kurang bagus di sana hmm. karena berapa beberapa faktor juga yeah. dan saya tutup dan saya sempet buka di Gatsu hmm. di Gatsu itu dari November 2019 sampai akhirnya di Desember Desember kemarin, Desember, ini nah. saya kira memutuskan untuk tutup Bigatsu. Oke. Okay. Gitu. karena beberapa faktor itu hmm. uh, tempatnya yang sudah mulai lebih banyak uh, apa namanya uh, lebih banyak online oh. dibandingin dine-in. -in. -in. Nah, Jadi ngapain ya. sewa tempat buat ya. orang dine-in nah, seperti, gitu ya? itu. Oh, seperti okay. itu? Nah, <laughs> dan... tadi sorry nih setap potong hmm. dikit. Tadi kan dulu awalnya udah, udah sempat setahun pertama minus gitu ya. Berarti. Uh, Mulai buka pas tadi pecah di dua itu di tahun keberapa tuh? Itu di tahun 2018. Jadi setelah jalan tahun ketiga boleh jalan dijalan. Tahun ya. ketiga. Berarti setelah lepas setahun sebenarnya udah mulai bagus tuh ya? Iya. Cuannya sedang sudah udah mulai mas, masuk mas, tuh ya. Ada adalah ini Terus <laughs> pas di pecah dua itu, nah biasanya kan orang, aduh ini kita udah dulu minus, sekarang udah bisa cuan gitu, ah. ya, udah bisa dapat profit. Nah, ini mesti mengembangkan usaha hmm. lagi. Hmm. Itu uh, kan ada orang yang aduh males lah udah nyaman, udah aman sekarang ya, ya. Tapi ini malah mesti gas itu dipecah jadi dua. Ah. Itu apa yang ada di benaknya maksudnya kok ambil keputusan berani gitu. Padahal udah aman, udah enak gitu, <sum> udah enak. Enak. Ya, ya, ya Itu sih karena uh, ya kita mau coba market baru. Hmm. Karena kan market anak kampus ini agak sedikit beda ya. Ah, Kalau okay. direnungkan market hmm. utama hmm. anak hmm. kampus kan dari belakang. Hmm. Kampus. Nah. Oke. Okay itu kita mau coba itu dan uh, apa namanya kita tidak memilih untuk membuka tempat sendiri seperti di Tekumar lagi karena itu dah. dari yang Tekumar kecenderungan online oh. jadinya tempat kecil otomatis operasional juga kecil kan kecil, tapi ya. heavy nya lebih ke online orderannya hmm. seperti itu sih karena ya karena perubahan ya. perubahan itu sih sebenarnya hmm. <laughs> ini memang kan banyak orang bikin usaha keren kerenan ya pengen hmm. hmm, tempatnya keren apa tapi pada kenyataannya, kalau memang dari, dari modelnya sate gitu ya, yeah. lebih banyak orang pesan online, rasanya jadi nggak perlu ya punya tempat yang kelihatan keren yeah. gitu yeah. ya. Oke, oke. Okay, okay. Nah, sekarang berhubungan sama yang keren-keren, tapi dalam hati, dalam rencana, pernah nggak sih uh, di masa depan itu pengen punya outlet dine-in yang yang hmm, kelasnya iya, iya. lain itu kota ada kepikiran gitu? Pernah dan hmm. mungkin segera, oke okay. ya, okay. ya, karena kita lagi uh, akan melakukan proses hmm. branding ulang hmm, atau re-branding hmm. Nah itu udah nanti, uh, karena kita sudah punya market online, kita hmm. akan mencoba mencari market line innya dengan ya. positioning yang tepat sih hmm nah, ini, ini jiwanya jiwa entrepreneur, karena beda kalau pedagang misalnya udah buka, udah aman, dia duduk antang ya, ya. ya, ini udah kesulitan, terus, terus bersukses buka cabang tapi ada beberapa cabang yang nggak berhasil hmm. terus karena kurang efektif lagi ya, gitu ya, ya, ya, ditutup untuk karena masa pandemi ya. ini malah punya rencana ya. lagi buat bikin dine, dine in ya, ini ya. energi semangatnya ya, ya. <laughs> loh ya kan, kadang-kadang orang-orang ya. ini gimana gitu? ya sebenarnya ya karena mungkin uh, suka ya, mm. jadi suka mencoba, suka membuat hal yang baru gitu <laughs> suka membuat masalah, <laughs> buat masalah. Berarti kalau suka membuat masalah, berarti biasanya orangnya uh, terlalu syutingnya pintar gitu ya. <laughs> ya, ya masalah misalnya, diciptain misalnya. sendiri, diselesaikan <laughs> sendiri okay. ya. Iya, nah. Iya, iya, iya. <laughs> okay. Oke, nah sedikit Begitu yang buat dan yang buat lain nah. ini. Mungkin kalau boleh buat bocoran akan sama aja, atau akan ada beda dikit mengingat ya, rencananya. Uh, mungkin yang paling beda itu hmm. rencananya di konsep menunya. Hmm. Cuman dari menu sama, hmm. sama tetap kita masih fokus nanti hmm. Tapi dari segi porsi hmm. seperti hmm. yang itu tuh kita sudah hmm. mulai belajar sih selama lima tahun nih. Karena hmm. dulu kan awalnya buka ya sekedar buka. Laka. Kita nggak hmm. ada ilmu apa, ya udah buka-buka hmm. aja. Terus selama ini kok Sasa positioningnya agak kurang jelas. Kita punya hmm. market marketing gimana hmm. sebenarnya kayak gitu. Nah. Itu. itu yang mulai kita perbaiki hmm. di rebranding ini. Hmm. Itu sih. Nah kalau boleh tahu nih rata-rata sehari, hmm. itu berapa tusuk sih? kalau hitungan tusuk Tusu, atau apa ya, hitungannya? tusuk atau ah, apa hitungannya? Uh, biasanya ah, tusuk porsi, kira-kira gitu saking banyak Tuh, ya loh. <laughs> enggak, karena kalau tusuk sih, enggak, kita enggak pernah hitungin ya. mungkin, mungkin kurang lebih uh. A few moments later. sambil dipikir, sambil saya nanti kasih lihat <laughs> menunya kayak gini nih Oh, seribu kurang lebih seribu tusuk lah kira-kira satu hari bisa seribu ya, tusuk ya keren-keren sih seribu tusuk tuh kalau dibayangin banyak ya kalau seribu ya, tusuk ya, ya. satu orang katakanlah porsian satu porsi itu orang, enam ini. ya jadi kalau seribu dibagi enam nah kebayang tuh kira-kira nah, ada berapa orderan satu hari nah buat orderan segitu untuk Tadi Central Kitchen-nya, hmm. itu udah maksimum capacity atau masih kurang, atau gimana dengan Masih culture. kurang. Masih bisa lebih lagi? Masih bisa lebih oh, lagi. Ya okay. karena apa, waktu pandemi nah. ini kan hmm. sempat turun. Sebenarnya, hmm. yang onset paling tinggi di tahun kemarin. Oh, tahun 2019. Ah, di 2019. Ah. So mungkin bisa 2000 tinggi. kali ya? Uh, <laughs> kurang sih masing-masing oh, kita. <laughs> Engga, enggak pernah dihitung mungkin ya. <laughs> oh, <laughs> oh, ya. Nah mungkin terakhir nih buat teman-teman yang memang lagi mau mulai usaha, iya, iya, iya. lagi merencana, lagi planning, atau mau mengembangkan buka cabang, oh, ya mm -hmm. mungkin dari Mas Adrian boleh kasih sedikit tips mm -hmm. atau wejengan- wejengan mm -hmm. mungkin yeah, iya, iya. mungkin tipsnya adalah uh, coba mm -hmm. tapi uh, jangan asal coba juga mm -hmm. oh, oke okay. jadi Isi dulu ilmunya sedikit, hmm, baru action. action. Jadi, Jadi, uh, tolong tapi tolong jangan tolong juga tolong menunggu tolong sesuatu yang sangat tepat seperti ini: apakah passionku atau bukan, karena yang saya percaya adalah passion itu bukan kita temukan, tapi kita... eh. Pasien itu bukan kita cari kayak gitu, hmm. cuman kita temukan pada saat kita mencoba I banyak hal, oh ternyata kita sukanya di sini, hmm, nah, gitu sama ya. seperti ketemu Y, hmm. kita pernah baca bukunya start with Y-nya Simon yeah. Sidney, Kita kan, kita kayaknya sama nih. <laughs> Nah itu, yeah. itu kan proses penemuan Y itu bukan, apa ya Y, gue bukan-bukan seperti itu, tapi hmm. pada saat di perjalanan, hmm. pas kita tengok ke belakang, oh ternyata yeah. hmm. ini yang membuat saya, bertahan selama ini yang membuat why-nya, sama seperti siak care sama care ke ibu itu ibu. saya tidak saya tidak menemukan itu di beberapa tahun pertama itu setelah di tahun di tahun kemarin hmm. pada setelah saya baca buku itu saya okay. <laughs> buku, hmm. buku itu hmm. saya baru mencoba melihat ke belakang oh ternyata ini yang saya buat bertahan hmm. segala macamnya itu okay. <laughs> jadi teman-teman mesti menemukan why-nya itu ya okay. kenapa teman-teman mau usaha jangan bukan sekedar duit yeah, aja siap, ya, jangan sadar yeah. cuan karena pada kenyataannya, dia ya boleh jelasin sendiri ya tiap tahun, tiap saat, tantangannya yeah, ada yeah. yeah, benar juga pak ya, tantangannya <laughs> selalu ada kalau nggak ada uang, <laughs> yeah, yeah. jadi jadi <laughs> ya <laughs> ya yeah, benar yeah, bener, -bener. Okay. thank you banget loh nih udah boleh sama-sama kita, Sama. kita kalau di Kepo nah, bisnis Business, yeah. mudah-mudahan sukses kalau boleh nitip ini kita-kita yang di oh. daerah Jatubarat mungkin boleh dipikirin ya. Iya. Okay. <laughs> kan tuh ada Dalung, ada Canggur yeah, gitu ya, yeah, ada daerah-daerah yang pemukimannya mulai padat di yeah, Jatubarat ya, Gatsu right. Barat, ya. Yeah. Mungkin nanti saya pertimbangkan. Nah, <laughs> nah kalau buat teman-teman yang mau tanya-tanya, mau belajar bisnis, boleh aja kenapa nggak main-main ke sini. Nanti saya kasih tahu Instagramnya di sini gitu ya. Yeah, yeah. Boleh kontak-kontak. Dan kalau video ini bermanfaat, boleh dong dikasih jempol ke atas dan di-share ke teman-teman semuanya biar kita belajar dan di-subscribe channel Donal Mano, biar saya semakin semangat bikinnya siap thank you banget, sampai Masih ketemu banyak, lagi terima Pak Donal ah, mari sampai jumpa teman-teman, thank you, bye-bye bye, -bye. bye, -bye.